Abdul Fikri malah coq Udah aja kayaknya, pasti Pasti cuy, pasti Dibantu share-share aja dulu coy ya. Dibantu share-share aja dulu cuy Masih kita gua kocok-kocok dulu cok ada bagusan cuy Kalau ngomong jangan dikekep hidungnya Kagak, <guluh> kagak coq Emang kerasanya kayak dikekep gitu ya Salam kenal ya bang, siap bang April Salam kenal juga bang April Oke okay. Lucu ya nanggung cowok. Wait, jangan dong. Oh iya, kali tiga juga nggak papa cuy. Iya ditambah lagi kali 11 Iya iya iya. iya Coo, Lumayan cuy. Nes tiga juta cowok lumayan ya. Baik banget inches asu uh, Pasti ta. Haha. Baru juga omong pikir. Ngalit tapi kri. Lulus kuis om oh, nanti cuy ya dibikin ya cuy. Ma mau gua gendong sampai mitiga ngaca tuh dar ngaca aca Main bisa make miak doang juga Buset Main di BO apa bang? Di BO mana aja bang? <laughs> ya kan? <coughs> Ayu dia juga Nadia hadir oh. Thank you banyak Alias gue udah kenal nih Pasti Mama oh, gue juga belgi cowok blaga blaga gila aja Jangan tamu-tamu gratisan Itu Aku juga salam kenal ya bang Bang viewers anyar aja Bahasanya anjernya Wujud aja gue gendong tuh ML nya ah, buset Sekarang kan sombong bener udah boleh tambah sepin cuy Gure bener semoga meksu PASTE DIN Meksu kalau kalo 15 juta berapa deh? Saya lah pokoknya CM DIN CM CM pokoknya Madin. Ah tinggalin tah Cua tatu obloak bener Yang bener Chas yang bener jangan malu-maluin tuh, TAH <laughs> Kan begini enak gitu kalian gue rame co Iya Oke kali berapa nih cuy Dim dim dim Kali 22 Iya Namanya juga gratisan ya Mau gimana juga Mia dilepas Dukun bertindak Buset dah kolom Dikunya assalamualaikum semuanya Weh bang Semarang Welcome Semarang Gimana kabarnya Semarang Baru lihat lihat lagi ini kita cuy Buset udah lama tak jumpa ya Hadir bang titit alit juga Thank you Semarang official Mas Andi oke Bang Arya Dwi juga welcome Nice Cut EMBAK dulu ATU coy 1 juta ngentut anjing 22 juta melayang bangsat banget wit makin rame nih sekaliannya coy oke okay, kali 40 dong coba itu tadi di satu juta DIANGKAT ngentut mati itu sinjo slash oke okay, oke okay, lumayan 12 juta juga coy lumayan masih bagus coy masih, masih bagus coy ya amon hadir oh udah jam 10 di sini itu jam-jam nya yang elor apa jam gue yang elor, cok? sini jam 9 anjing, Ambon Ambon, Ambon, thank you dari warga Ambon, Bang Robi Ya ngopi-ngopi om, siap Bang Robi Halo Bang, Kandar sehat? Bang, Bang Bang Kandar sehat gak? Bang Kandar Anjay Bang Kandar ya Yang punya kawasan Ciledug oh, anjay Kawasan Ciledug gak tuts Oke, oke, oke Incis masih bagus, sih cuy Masih bagus, cuy masih bagus cuy ya Halo Bang Pikri Alhamdulillah sehat Bang Pikri sehat Ini Bener benar lundar Nanya balik Biasanya jawabnya apa kontol <laughs> Biasanya begitu Di WA juga mau gua begitu Dar lu Jawabnya apa kontol <laughs> Bener bener gak kurang kurang lundar Gak kurang kurang lundar Wih Awal yang manis yuk pecut dulu Wih cut dulu jut dulu atuh bego bego gue matahari gua meledak anjing. Iya. <laughs> yeah. Oke okay, kali lima cuy. Iya iya iya iya iya. Lu di mana jam 9 di gue jam 8.00, gua mah di Manado. <laughs> Manado dan tai kebo. Tai <laughs> nah, selisih dua Apa ini? Kan selisih dua jam, Sama wit wit. Oh iya yeah, iya. Yeah. Beda ya. Amit ya, maaf aneh ngerti nonton apaan ini Siu, <laughs> Siap Siap bang Majong, siap Aman, aman, aman, aman Thank you ya, udah hadir juga ini Udah menyempatkan hadir di channelnya Bang Raid, gitu ya cuy Beda orang deh, kalau sama lu Lu orangnya mah, aku ngeselin jawaban gue <laughs> Emang anjing lu mah kalau dimana tuh, apa kontol <laughs> Si kandang begitu, cuy Apa kontol <laughs> Bansat kan begitu, cuy jawabnya jawabnya begitu anjing. Apa kontol? <laughs> Alhamdulillah saya selalu Bang Kandar salam buat Om San. Iyi, cuo, tadi ada Om San ya. Om San lagi keluar dulu Cok bentar cuo. Aku Akuannya apa? Karungnya akuannya pada berantakan. Pada berantakan apa pada berantakan jadi dipungutin dulu sama dia dah. Pecut dulu dah jangan bacot mulu ngentot. Idi goblok goblok. Udah balik modal sih enggak apa-apa Cok. Gue lebih baik begini dah daripada dijongin. Baik-baik balik modal lah. PKG ya kan? Ah, merah cu! Fit! Uh, merah gua nggak jadi cuy. Oke okay, lumayan. Fit! di gelo! Gelo, les! Kopi satu juta cuy. Manis, lumayan-lumayan, terbaik-terbaik-terbaik. Oke, okay, gua ganti tanpa centang cuy ya. Gua ganti tanpa centang nih ya, gua bunyi cuy ya. Lu lihat nih sama melucu ya. Emang lu mau kemana, Ri Mau kemana dong? <maksud> bangsat, bangsat! Bang ajarin ngomong kontol dong. Om bisa bener ngomongnya kontol, kukuku kontol. Nggak <maksud> ada yang lain gitu, cok. Minta ajarinnya bener. Ngom, ngajarin bahasa setan lagi, kontol apa kontol? <maksud> Apa kuntul? Si Kandar tuh kalau di begini gitu jawab dia ya. apa kuntul. Baik nanti disalamin Bang Biker. Siap. Ya. Asyo Oke, pecot. Aduh Cok. Kurang-kurang dah begini dah. Iya, birunya cuy. Aduh. Dader suara senapan panjang jadi ular pendek, jadi kredil. Jelek jadi Cikandar. Berangkat kat-kat-kat meluncur. Udah itu meledaknya peler di bener Padahal mantranya udah anjing Oke okay, gas Berangkat info gacor ngap Inces gacor ngap Inces gacor ngap Pastinya Oke okay, Bang Rico ageng juga thank you Biasanya di awal udah meledak Ini itu main nih Men ini meledak nih gue yakin nih Akan takusnya tak Tinggal Iya iya iya Papa. Iya. Udin, mana Udin, Udin! Din! Pasti mecuin Din. Nih tinggali tadi Udin, Bapak Udin peto suaranya mana cuy? Jangan di prengentut. Jangan di please. please. jangan di prencok. Enjass! Ah, pecut, pecut pecut pecut, please dah. Tolong dance, tolong. Tolong anjing, bener Wi anjing di doang. Nah biru gue tolonglah bantu dulu birunya cuy nah bulan sabit Iya. yuk Astek merah dong bang wait iya iya dilihat dulu ya adik-adik iya iya iya <laughs> Mampus lu sama gue Cok. ah tinggali baru diomong sama gue cuy inces gacor nits iya gacor your... eh, apa inces gacor nits anjay hahaha <laughs> tinggali Nah, nah. Wah, settingan ini emang oh, pasti. <guluh> pasti. Pasti. Pasti dadar. Weset. Wih, We, akeh amat. Iya tuh. Incos. Namanya juga incos ya kan. Wih, gacor beneran eh, pasti Bang Riko. Iya tuh Bang Riko, siapa dulu yang jokinya anjay. <guluh> anjay. Anjay anjay anjay anjay. langsung skip aja lah. Matanya si Kandar perih, Takut kelilipan dia, cuy. Nah, coba lu tolong pecut dulu lumayan itu 10 JT cuy. <SILENCIO> Ramet pecut dong. Inces, mana suaranya? Inces. Woi, peh. Gas ya, pecot ah tu, Jos. Ronnie <SILENCIO> 1 juta kontol lo mangan. Aku ningalin tah, tinggalitah. Iya, matahari di pojok dong. Iya. Wah. Apa? Mati lu. Rodar kalian. Iya. Ya. Hahaha, <laughs> ini lucu, cuy. Ini yang begini, baru cocok. Useda, hahaha. <laughs> iya, iya, iya, iya, iya, Mati, lu. Ini yang begini, gua demen, cok. Mati, mati, mati, mati. Modal, lu dapat juga, gua cok. Wih bener. Lumayan 170 jeti tinggal ditah, <laughs> hahaha. Oke lah aku ambil rokok dulu cuy ya. Kayaknya enak cow kalau ngerokok gitu. Ya. Apalagi JP begini anjing. <laughs> Lu sehat-sehat tadi sehat, den, thank you, thank you, den udah hadir, wah, tergantung banget oh, udah ada maunya deh. Gue masih nggak baca belakangnya, loh, gua baca belakangnya ngaca tuh, ngaca tuh.